Dulu 5 tahun yang lalu saya punya pacar, apabila sampai sekarang saya tak pacaran lagi Tapi teman-teman saya berdalih saya tak normal karena tidak pacaran lagi Nikah, ah Mereka mengatakan kau tak normal karena tak ada nampaknya perempuan Maka kawan saya dulu ngejek, eh sobat ini jangan-jangan tak berselera nih Kau bawa adik kau sini hamil langsung Dulu sebelum jadi Ustaz Saya ada gitu banyak, nah ditanggung sama saya